kita lagi belanja persiapan buat tahun baru di Jepang, guys. Lalu udah selesai persiapan belanja kita, guys. Udah permintaan shacho semuanya udah dibeli buat tahun baruan. Jadi kalau di Jepang tuh tahun baruan tuh jarang kita makan yang goreng-gorengan. Biasanya tuh lebih banyak tuh kayak seafood gitu lebih banyak udang, ikan, itu biasanya orang Jepang tuh pas tahun baruan tuh mereka makan begituan. Ada yang namanya tuh kayak apa ya, bakso ikan gitu ya. Tapi dia dibikin kotak-kotak, namanya kamaboko. Ini tahun baruan gini nggak ada orang sama sekali guys. Dan supermarket itu libur, tapi ini buka sampai <laughs> mendekati tahun baruan. Aku nggak ada persiapan sebenarnya sebelumnya. Jadi udah mendekati Lebaran, Lebaran lagi. Ya Lebarannya orang Jepang ya kalau kita bilang ya mendekati lebaran gini orang-orang sebenarnya seminggu sebelumnya mereka udah persiapan sih jadi ya tahun ini aku bakalan lebaran atau tahun baruan bareng putriku jadi bertiga kita karena nggak bisa kemana-mana guys tahun lalu tuh kita keluar kota tapi tahun ini nggak bisa karena ada bayi <guruh> baru umur satu bulanan kan jalanan juga agak sepi guys liatnya biasanya tuh rame banget tapi kali ini karena tahun baruan orang-orang udah libur juga Mereka tuh liburan dari tanggal 29 di Jepang tuh umumnya Semua kantor-kantor udah libur dari tanggal 29 Begini suasana guys, sebenarnya tahun baruan di Jepang itu nggak terlalu rame ya Di Jepang tuh nggak ada gembang api guys Jadi tahun baruan itu mereka kumpul keluarga malam sebelumnya tuh makan-makan gitu biasanya sih makan apa ya, makan sushi kali ya kalau malam itu, tergantung keluarganya ya tapi kalau bu, pas tanggal satunya mereka makan soba itu umum banget makan soba sama mochi ya karena ada filosofinya itu makan soba terus pas udah ganti hari, sebelum makan-makan itu mereka ini tanggal satu tuh mereka ke jinja, ke otera ke kuil, kalau enggak ke ini shrine itu guys kalau kita nggak tahu bisa kemana nggak karena ada bayi guys nggak kita persiapan tahun baruan dulu lebaran Jepang eh sayang lihat buat apa? tahun baruan aja kita siap siap permintaan kamu udah ada semua ah, ini buat tahun baru ya itu apa sih oh, kelinci ya kelinci kan tahun oh, depan tahun kelinci kirain hamster kelinci <laughs> lucu banget ini biar oh. kan belum bisa makan Bagus. Iya kan? Iya. Kalau gitu kita nggak usah masak ya. Nggak usah masak kan? Udah Bu, ada yang ini cari udang kok. Udang kan? Udang kan? Bener-bener udang. Eee. Itu udah pas kok. Ada udang, ada ikan. Ya kan? Ikan juga kan? Ikan juga. Ini beda rasanya itu. Ini apa ya? Kasyu? Ini nut, nuts kan? Wah. Oh. Wow. Bagus banget. Jadi nggak usah repot-repot bikin gak dari awal? Nggak usah repot-repot. Sekarang kita urus apa, American kan? <laughs> jadi cari jadi yang gak simple. Bisa. Iya, jadi nggak bisa masak yang apa ya kompreksi wow ada set ya oh, ada set wow. kalau agak mahal tapi ini jadi convenient tapi ini bagus loh ini ada, ada apa ya ada mame? mame mame kacang, apa ya? kacang, ya, hitam, kacang ini. hitam ini apa kombu kombu itu, kombu itu rumput laut, rumput gitu rumput laut ya hmm. ini kuri malung kan iya ini juga kalau kalau masa ribut banget, ya, ribut banget ini ini kamu boko kan ini buat apa ya? Selamat gitu kan? Selamat Taal. Yeah, Kemau buku? Ya begitu guys, soalnya kalau udah punya anak tuh jadi sibuk, sibuk. repot. Jadi aku cari yang yang udah jadi apa kijing kayak gini kan? Mm -hmm. Jadi kita nggak perlu ini gak usah masak ya. lagi dari awal iya. kayak gini. Walaupun agak mahal ya guys ya, tapi caca kan sekarang lagi apa kasih susu ke merucang, jadi iya aku beli agak mahal nggak apa-apa lah. Yang penting ini. Bagus bisa ini. lebaran Jepang ya lebaran <laughs> Jepang. Ayo langsung kita persiapan makan. Ayo kita. Yo. Ini malong, namanya kurikintong. Ini datemaki maki, boko Ini maki Terus ini kacang hitam, kuromame. Biasanya kalau di Jepang kita bikin makanan khas kayak ini, namanya osechi. Jadi sebelum Tahun baru, kita bikin osechi, Lucu kan? Terus biasanya sampai hari tiga ya Supermarketnya tutup Jadi sebelum itu, kita pergi ke supermarket Beri bahan-bahan Dan buat siap tahun baru Tahun baru itu, kalau bahasa Jepang Oshogatsu, Biasanya budaya Jepang Kuroharuga besar semua kumpul-kumpul nah dan lame gitu Kamu pokok, kamu pokok putih Terus kamu pokok merah Merah dan putih Kayak Indonesia ya Jepang juga sih Merah putih Ini selamat gitu artinya Semua makanan ada artinya right? Jadi tadi aku udah sebutin supermarketnya nggak buka tutup Jadi sampai waktu itu kita cuma makan di dalam rumah aja jadi makanannya harus kalau rasanya panjang gitu kalau enggak, makanannya enggak ada gitu ya jadi hampir semua makanan Osechi itu rasanya manis pakai banyak gula atau asing ya. biasanya anak-anak suka ini kuri kintong, balong soalnya manis dan enak Jadi, udah oh, deh. Mana sayang udah jadi? Wow oh, ini baru beneran tahun baru saya. Makasih pernyata, ya. Ternyata, ternyata kita ah, bisa. Bisa ini tahun baru bareng. Ya. Iya. Itu, oh, ini apa ya? Ini? ini? Oh ini ozon, tapi uh, mochinya udah apa ya? Iya sih. <laughs> Itu mau, mau gede banget. Iya, sama soalnya buat yang udah melahirkan harus mau cium gede. ya Iya, selamat gitu kan. Eh, aku masih, oh my god, gede Mami nih, ayo masih, oh my god, gede banget. Eh, aku masih, oh Eh, deh ini ya sini ya oke okay. itu juga ada ini loh ada tulisan tulisannya apa tuh bacaannya apa ya kami sama gitu oh iya ya bacaannya kami sama toshi kami sama iya oh tahun ini tahun ini kerencih uh, air ya kita mas ini Chuyut. ini apa aja ini oh, macam-macam nih Kamaboko boko mm. mame ini semua ada artinya tapi oh ini apaan sayang? yang oh ah, ini kulinci, yang aku beli itu kan ya iya dong ini ada kelinci untuk dekorasi lo harus ya makan makan ya makanya. harus mulai dari mana nih aku nggak tahu nih ya. ya, masalah salan ya. aja iya suka-suka aja deh. kalau <laughs> nah, aku mesti dari dari sashimi kayak gitu oh iya ya janganlah kita okay, cari cari ini dulu deh sebelum ini ya. takutnya ntar jadi kedingin dingin, dingin. Itadakimasu! Itadakimasu! Itadakimasu! Ozoni ini namanya. Ozoni. Gudebongachi ini. Emang eh, lengket deh, asalnya mochi. Iya deh. Hmm. Kalau makan mochi, ya kita udah tahun baru gitu kan, hmm. rasanya. Tahun baru yang pertama kali. Sama Mir-chan! <laughs> depan kayaknya dia udah bisa makan ya? Hmm. Semua artinya, prospeknya bagus gitu. Hmm. hmm. Supaya tahun ini lebih baik lagi gitu ya. Hmm. Atau kalau warnanya kunyit itu makin, apa ya, uangnya banyak gitu oh, hmm. bukan istri ya? Ha? Kemarin kita pergi ke lo kan, oh. eh, ada kagunoki kan? Hmm. Itu banyak turur kan? Ya? Iya, itu artinya artinya, Iya, iya, iya, gitu Apa? Mau? Oh. Udah hasil Ini yang kemarin aku beli ya? Hmm, iya Kemudian dari mana saya harus makan dari? Sekarang-sekar aja Kalau manis, hmm. ini Ini manis Ini asing Makan ini turut desa hmm. gitu enggak, Orang Jepang biasanya makannya dari? enggak ada Kamu yang enggak tau kayaknya Hmm Enak? Enak kok? Dia diem dia, ya? Kalau digentong bapaknya tuh biasanya diam. Kalau gendong mamanya gimana? Takut dimarahin dia Enggak Bapaknya masih kucing ya? Hmm Jadi dari kita nggak bisa makan kayak gini hmm. mungkin ya cuma roti aja nasi aja gitu, gitu. Gak, gak bisa bisa perusapeng gitu tapi ternyata bisa deh senang ini eh, senang. yang penting bisa walaupun sederhana saya iya deh soalnya hmm. filosofi yang penting ini kan budaya iya budaya hmm. cuma ikutin budaya hmm. oke okay. iya walaupun ada apa ya kekurangan iya hmm. apa, -apa? daripada di sama sekali, kan? Hmm? iya kalau rumah ada apa-apa. Hmm, sepi gitu. sama kayak diri aku ini, hmm? walaupun gak apa? sempurna untuk kamu, penuh dengan kekurangan, tapi aku selalu melakukan yang terbaik. Bagus nih untuk kamu dan Mirjan. papanya kayak gitu, roll. Mirjan, ikutnya ya. Mana lagi, sih? ini yang asin. Hmm. ini gimana? langsung semuanya Apa nih? Manis Nenis? Manis kan? Manis lah yang manis banget ya kan? Hmm Jadi semua manis kayaknya, Ini, makan ini hmm. Terus ini Sama ini Wasabi Bentar Ini enak no. Eh? Bukan dimakan di kayak gini Kucu banget Enak Sama ini Ini eh, bakso ikan In. Hmm inak. Inak. Inak. Hmm. Wasabi yeah, Enak lho Hmm Hmm, enak Ya semua enak sih Cuma Just dua aja sama makan <mimus> <tuk> Tiga ya? Hmm. Ini kayak roti ya? konomi itu manis manis na. manis juga. Enak. Hm? Eh. Hm. Oke, ceri miean. Oh. Hm. Hm. Kombu maki. Hm. Enak. ada. Hm? Mm. Ngede mm. mian. Hm. Ini udang. Mm. Oh. Aku ingat ya. Mm. Ini udang. Apa ya? Pinguinnya. Hm. Mm. Beroha? Mm. Ini arutinya sampai kita mm. bero. Pinguin sampai tua. Iya, yeah, tua gitu. Oh, Jadi udang Itu filosofinya Ada filosofinya Oh iya, nih udangnya di nih, Bangkok nih. <laughs> Tapi mungkin ada yang itu Lurus <laughs> <laughs> Ini enak itu udangnya Enak? Hmm mm. Cukur lah Enggak, aku kira semuanya manis lah ya enggak <laughs> ada yang asin juga kok Hmm Ini juga ya, deke okay. Ini agak pahit deke Oh gitu, mm. asim Ini baru roti nih okay, Ini kaya sih Sama mm. kok? Roti ya? kue roti sih. Biasanya aku nggak ya? makan ini. Jadi kau tahu. Hmm. Kue ya? Um. Hmm. Hmm. Kue gitu, ya? Hmm. Kastel? Kue kastel lagi deh. Oh ma manisnya ini. Iya. Ini lebih manis lagi gini saya. Ini kacau, ini manisnya. Iya. Kau nggak kenapa manis? Ya? Yeah. Soalnya, walaupun orang yang masih single sendirian gitu kan? Mau. <laughs> Ngadis, ya, tapi itu banyak mampus, ngahis. Jangan ke itu mannya pahit itu semoga tahun ini jadi manis. Kacang enak banget. Hmm, harusnya. Ya? Enak banget. Hmm, enak-enak. Kalau ini kalau bikin, hmm. ya? Diber. Diberbanget? Ya lah. Hmm, kacangnya harus itu ya. Cari satu persatu. Iya. Ah? Itu aku masih zaman anak. Hmm. Aku pergi ke rumah nenek kan? Hmm. Ya bikin kayak gini mau oh, bikin sendiri mm. timpet lah ya timpet banget tapi biasanya kakek nenek itu kan gak kerjaan tak eh, iya banyak keluarga mm. kumpul kumpul terus makan ini sama kalau di Indonesia juga gitu oh gitu Ada usai sih? kayak mm. makanan khas gitu betul oh, kalau okay. lebaran tuh idul fitri gitu ya mm. biasanya ada opor ah opor opor ayam mm. gini lah suasana kita tahun baruan sama keluarga kecil ini sama bayi kita, merica. Merica. Tahun depan pasti dia ada, duduk di sini ya. Iya, di sini ya. Duduk di sini terus makan bareng gitu. Hmm. Hey, sekali lagi, akhirnya masih dek, oh mo god, go go go ini. go go go go go. Oh Ya begitu dia guys, ini udah tahun 2023 tetap support channel kita buku Nippong Udah dari sebulan yang lalu ya, kita sekarang udah bertiga uh, keluarga kecil ini Tolong di subscribe, dibantu supaya channel ini makin berkembang, makin maju dan kita juga bakal lihat perkembangan anak kita Meri Chang Jadi dia bakal banyak keluar di vlog-vlog kita berikutnya Semoga tahun 2023 juga lebih baik buat kalian semua, buat keluarga kalian dari segi ekonomi, ya keuangan atau percintaan. Percintaan. Ya masih single semoga segera dapat pasangan, yang udah pacaran semoga dipermudah sampai ke ini pernikahan. Yang udah nikah semoga dikasih anak lebih cepat lagi ya. Iya. Oke itu dulu guys. Ya jangan lupa channel ini di-share ya ke keluarga kalian via WA, Facebook Uh, ...Instagram atau apapun itu, ya? Yeah. Ah. Thanks for... Gimana yeah, bilang? <laughs> yeah. Eh, siap kali yeah, ya? Ya, yeah. Thanks for watching Oliwi Smart And bye-bye! Happy New Year 2023! Selamat Tahun Baru 2023! 2023! 2023. Yeay! Yeah. Banzai! Banzai! Yeay! <laughs> Perasaan ada yang kurang gitu, saya? Apa? Bukan nasi siapa? Ya. Gak ada minum sayang. Ah, lupa. Kulkas. Oke okay, oke okay. tunggu dulu. <laughs> dari tadi kayaknya manis asin gitu. Sorry sorry sorry. Ini <laughs> ini <laughs> <laughs> dan alkohol. Oke monster. Terima kasih Ini baru sedar.